Waspadai USD/JPY sedang rebound. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD/JPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound ke sekitar area resistan. Perhatikan jika pergerakan USD/JPY bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 109,70 sampai 109,47, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD/JPY kembali bergerak bullish ke atas menuju level 110.32. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 109.47 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 109.11. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silahkan hubungi 081212.